Ya, ya Pak Jarod selamat malam Nah saya tadi kan ada WA ke Bapak Tadi saya WA tapi karena gaptek jadi salah Jadi pertanyaan aja yang keluar Jadi isinya yang mau saya utarakan gak keluar Jadi makanya saya resen Begini kan tadi saya ada WA ke Bapak Bahwa saya latihan olah nafas Dengan posisi tarik dada pada tarikan ke-50, ritme jantung saya itu berdetaknya kuat. Hmm. Terus yang pada ke-125 itu dada sakit. Hmm. Nah, dengan posisi yang ini nih, yang posisi tidur, hmm. dengan perut dikembang-kempiskan, itu pada hitungan ke-125, ritmenya baru mulai berasa hmm. lebih kuat. Hmm. Dan sakit di dada kirinya, itu ada sakit, Sampai sekarang pun masih sakit, tapi nggak sekeras kalau dengan posisi tarik nafas di dada. Okay. Kenapa begitu, Pak? Oke, okay. ya saya jawab ya. Ya, uh, tadi ibu ada masalah dengan paru-paru enggak? -paru kayak bronkitis, asma, paru-paru? Saya enggak ada, tapi saya ada sakit mah. Oh oke, okay. ya. Oke, okay, cukup ya. Jadi, sebenarnya nggak ada, ada hubungan dengan uh, sakit paru-paru, ya. Mudah-mudahan memang tidak ada, ya. Kalau, kalau, kalau kadang-kadang, kalau, karena belum brengsek, nggak ronsen di, uh, atau waktu, maaf nih, waktu COVID, kok kena COVID enggak? Pernah sekali, oh, pernah kena COVID, pernah. Oh, oke, okay. ya, karena tahun, -tahun sakit, kemarin, tahun kemarin bulan enam, oke. Okay. Nah, saya tanya, karena kemarin saya ngobrol dengan dokter Resa ahli paru-paru di Bandung. Jadi, orang itu kalau kena COVID begitu sembuh. Memang, kalau bisa, CT scan paru-paru lebih bagus. Apakah ada bercak-bercak? Karena COVID itu kan serangannya hebat banget, ya. Jadi, dia begitu sembuh. Paru-parunya kayak ada luka, ya. Ada yang nggak luka, tapi ada yang luka. Nah, yang luka paru-paru itu bisa terindikasi, misalnya. Kalau dulu naik gunung nggak masalah. Sekarang kalau naik gunung kok jadi uh, sesek gitu. Dulu jalan kaki satu jam nggak masalah. Kok pasaran kok nafasnya kayak nggak kuat. Jadi ya, uh, waktu kena covid dulu paru-parunya seperti menjadi terluka, sembuh tapi ada bekasnya. Nah, tapi jangan takut. Justru lewat olah nafas ini paru-paru kita makin kuat. Tapi ada sarannya. Kalau tadi ya nyoba duduk sakit. Tidur nggak terlalu, berarti ganti tiduran aja. 150 mulai terasa sakit. Berarti nanti 150 lima aja, jangan sampai 200. ratus. Gitu Akhirnya kita Jadi saya sampai 200 sampai selesai. Eh, kalau misalnya sampai 200 ratus, bertahan. Apa-apa, tapi kalau misalnya sampai di seratus lima sakitnya mulai terasa ada baiknya. Gitu ya, Ibu, 150 dulu aja. Nanti coba 200, kok, 150, lima kan? Saya kasih duit audionya. 160, eh sakit nih, udah berhenti aja dulu, nggak apa-apa. Jadi kita nggak boleh paksakan uh, tubuh kita, gitu ya bahkan ada yang mulai hanya dengan 100, gitu. 100, 100, sudah satu minggu baru 150, minggu depannya lagi 200. Tapi saya kasih coba latihan 200 gini untuk merasakan, oh saya sakit, hitungan 150, saya sakit 125. Nah itu pas kapan sakit, itu sebenarnya uh, acuan, sebaiknya nanti pas latihan sendiri, di batas itu aja, Bu. Gitu ya, tapi nanti itu akan pasti akan mundur sampai nanti bisa 200 tanpa rasa sakit. Nah, paru-paru justru olah nafas ini akan menyembuhkan paru-paru. Sebagai contoh, saya yang penuh paru-paru tujuh tahun, waktu kecil, kena ya memang gimana ya orang miskin tidurnya di lantai gitu ya. Jadi kena paru-paru lama, selama SD itu paru-paru. Makanya, sampai kemarin pun ini sebelum program olah nafas, ketika... Tes saturasi gitu ya ke dokter Cynthia sering nganter mertua, ngantar istri, oksone. Akhirnya saya ikut itu sembilan lima sembilan enam. Sembilan lima sembilan enam. Sekarang tadi, udah Bapak Ibu bisa lihat, itu saya lebih banyak di seratus dan sembilan Dan eh, itu artinya paru-paru saya sudah mengalami pemulihan regenerasi sel. Jadi, kalau dulu pernah COVID, nah itu tadi, maka, kenapa tanya asma? Dan enggak, karena orang banyak asma, bronkitis, paru-paru, begitu enggak. Oh iya, COVID. Jadi COVID itu memang yang diserang kan paru-paru. Yang paling... Tapi waktu saya di Ronsen enggak Tidak. ada bercak. Oh, udah bagus ya. Enggak ada bercak. Oke, okay. ya mudah-mudahan um, kalau toh ada kecil sehingga tak terdeteksi, hanya muncul simptom ketika kerja keras paru-parunya, terus ada muncul kayak tadi itu rasa sakit. Tapi percaya Bu, nanti nanti nanti sembuh itu pasti. Pasti sembuh. Amin, amin. Pasti sembuh. Oke. Okay.